Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo para sahabat leslor dimanapun kalian berada, Diva TV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru dan kabar bahagia pastinya dari idola kita Les dan Rizky Billar. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini jangan lupa persahabat untuk mendukungnya dengan cara klik like, komen, dan subscribe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 Baiklah para sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Ada momen spesial yang kita dapatkan di acara Aksi Indonesia 2022 Sampai kita lihat nih ketawa ngakak dari para juri Ada Ustadz Selmet dan Ustadz Suki Para sahabat, ya saat melihat kelakuan Kelakuan dari Abdul pasti yang menyerupai Abang L Kita lihat benar-benar ke sampai bengong ya Kaget melihat Abang L ini sudah dewasa Aduh, emang cute banget ya <laughs> Ekspresi adul, Masya Allah Ini membuat ngakak ketawa bahagia Pengisi acara tersebut Kita juga sebagai penonton Pasti yang ngakak banget ya Melihat kelakuan adul yang menjadi Abang El, Masya Allah Abang Elnya udah gede aja nih persahabat ya Ini si cute banget Masya Allah mudah-mudahan Tentunya acara aksi selalu diisi oleh Bunda Lesti Yang selalu memberikan kebahagiaan pastinya untuk kita semua Kalau ada Bunda Lesti Ini pasti acara bakal seru Bakal rame persahabat ya Inilah keberkahan dari Leslar Berikutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan postingan kalimat dari Leslar saja kembali nih persahabat di posting kalimat yang luar biasa Tentunya ini juga buat pelajaran kita semuanya Untuk kalimatnya Jadi di bulan puasa adalah untuk menunjukkan siapa kita yang sebenarnya Jadi kalau masih berseliweran fitnah dari Markona di mana-mana Head speech masih berkeliaran, itu asli dari diri sendiri, bukan bisikan setan, karena setan saat ini sedang dibelenggu. Jadi buat Markona dan buat kita semua, yuk baca istighfar untuk menjinakkan hawa nafsu yang terlalu liar. Semoga kita dijauhkan persahabat dari hati yang iri dengki persahabat ya. Mudah-mudahan puasa kita tetap menjadi berkah, menjadi pahala untuk kita semua. Dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa. Yuk sama-sama menebar kebaikan untuk kita semuanya. Selanjutnya persahabat kita lihat juga nih ada unggahan spesial semalam dari Rembayang. Yang mengunggah foto momon kebersamaannya persahabat saat buka bersama ada pasangan leslar juga situ Masya Allah. Dan kita juga salpon dengan kalimat yang diposting oleh Rene yang Kita lihat mana rencana yang terrealisasi dari perbincangan malam ini Wow, kira-kira ini rencana apa nih persahabat ya? Bikin kita semua tentunya penasaran Mudah-mudahan kejutan dan kabar baik kita dapatkan dari idola kita Dan tentunya pasangan yang lainnya Mudah-mudahan ada rencana yang sangat luar biasa membuat kita bahagia Amin Selanjutnya persahabat kita lihat juga keunggahan Kapan lagi dangdut? Ini mengunggah sebuah kabar Sumber penghasilan Lesti Wow Ini sepertinya fakta banget ya Sumber penghasilan dari Bunda Lesti Disimak baik-baik Ini ada 11 persahabat faktanya Yang pertama Bisnis emas, mini gold series Leslar Itu yang pertama persahabat ya Dan yang kedua perhatikan ada proyek kripto Atau Leslar coin dan Leslar metaverse Dan yang ketiga ada bisnis fashion Lesti Daily Official Yang keempat ada perusahaan digital Atau Leslar Entertainment Yang kelima produk kecantikan Beauty by Lesti Kejora Yang keenam ada brand ambassador Sebuah produk kecantikan yang ketujuh ada endorsement nih sahabat ada yang kedelapan ada presenter atau host, yang kesembilan ada bermain sinetron atau FTV dan jadi model video klip. Yang ke-10 bintang iklan atau online marketplace dan yang ke-11 ada bernyanyi atau dikenal lewat suara merdu dan mendayu-dayu, wah Masya Allah itulah fakta, 11 sumber penghasilan Bunda Leslie Kejora, persahabat Masya Allah, siapa nih yang pengen sukses seperti pasangan yang satu ini Bunda Leslie dan Rizky mudah-mudahan kita semua juga tentunya bisa seperti idola kesayangan amin, ya robbal Alamin dan dilihat juga persahabat di kolom komentar nih banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan yakni dari akun Instagram Arifin.Raihan mengatakan di kolom komentar barokallah. Barokah buat kedua pasangan ini semoga selalu bahagia sampai akhir hayat Amin Dan kita lihat juga persahabat Ada komentar dari akun its.Riri22 Pantes banyak yang iri Banyak banget sumber rezekinya Masya Allah banget ya Alhamdulillah Barokah dan berkah selalu untuk idola kita Semoga selalu menjadi orang baik dan selalu menjadi inspirasi untuk kita semuanya Amin, Ya Rabbal Alamin Dan pastinya para sahabat kita juga masih menunggu kejutan lain dan kabar terbaru Hingga cirukan vitamin bahagia yang kita dapatkan dari Lesti dan Bilar Jangan kemana-mana, total stay tune di channel ini Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya Bagaimana tanggapan kalian mengenai informasi tersebut silakan berkomentar. dan mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.